Hai guys, selamat sore. Kalian pasti lagi pada stay at home nih ya. Yeah. Nah, kenalin nih nama aku Lila Siva. Kalau kalian belum tahu, aku adalah salah satu content creator asal Surabaya. Dan di sini aku nggak sendirian. Ada? Uh, bersama saya Jo lagi di sini. Tentunya kalian mungkin sudah pernah melihat di beberapa live sebelumnya. Saya tidak sendirian juga. Kali ini ada Siva yang menemani saya di sini. Siap. Bentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang Mac watch ya. Yeah. Nah, jadi gini sih Mas, uh, kan cowokku nih bentar lagi ulang tahun. Terus hmm. aku tuh bingung nih mau beliin kado apa. Sebenarnya gini, kan cowokku nih hobinya diving nih Mas. Uh -uh. Uh, dia suka menyelam gitu kan, menyelam sambil minum cinta. air. <laughs> Begitulah. Nah, aku bingung nih jam tangan yang ada pilihan ga sih di MacWatch ini untuk orang yang hobinya diving kayak cowok aku. Oke. Okay, nah, di sini untuk kalian yang hobinya diving, aku bisa merekomendasikan 5 jam tangan untuk divers. Ini 5 jam tangan terbaik pilihan aku. Oke. Okay, Oke. Okay, jadi di sini ada. Yang pertama di sini aku rekomendasikan yaitu dari Seiko. Hmm? Ini adalah uh, seri terbaru dari Seiko Siva. Hmm. Ini namanya SPB 125J1. Nah hmm. jam tangan ini baru dikeluarin tahun ini, baru diluncurkan awal tahun ini. Oke, Jadi baru banget. Ya. Oh baru banget. Sekitar bulan Maret kemarin, awal awal Maret. Nah jam tangan ini sendiri yaitu adalah jam tangan Black Series. Nah sebelumnya SPB 125J1 ini juga disebut seri Sumo Safe. Nah, seri Sumo itu adalah seri kenapa dikatakan seri Sumo? Nah, kalau Shiva lihat di penunjuk angka jam 12-nya, hmm. ini seperti mayashi, seperti bajunya pesumo, oh, pegulat sumo. Okay. Nah, jadi disebutnya jadi seperti gitu ya, uh, <laughs> okay. Jadi disebutnya Seiko Sumo. Nah, ini juga kenapa uh, dikeluarkan ini black series yaitu untuk memperingati 55 tahun seri Seiko Divers. Kenapa dikeluarin yang warna hitam? Itu karena untuk apa namanya menggambarkan gelapnya dan dalamnya lautan. lautan. Ha, Oke, jadi maksud. dikeluarinlah ini seri yang black series ini sama Seiko. Jadi nah, memang warnanya hitam ya? ya Oke. Okay. Jadi untuk yang black series itu ada tiga jenis jam tangan. Hmm. Salah satunya yang Oke. SPB 125J1 ini. Nah, jadi untuk mesinnya jam hmm. tangan ini menggunakan mesin 6R35 namanya. Nah, 6R35 ini mesinnya yang uh, terbilang cukup baru dari Seiko karena ini jam tangan untuk penyelam ada yang namanya fitur Lumibrite dari Seiko ada yang namanya fitur Lumibrite yaitu adalah fitur kalau di dalam gelap atau minim cahaya itu bisa menyala sih oh, gitu. ya dan satu lagi ini keunggulan dari seri ini yaitu untuk kacanya sudah ya namanya menggunakan kaca sapphire sih. Apa itu kaca sapphire? Kaca sapphire itu adalah kaca yang digunakan pada jam tangan yang paling terbaik. Kenapa? Karena memang kaca sapphire ini di, e, terbilang anti goresif. Jadi walaupun ketika dipakai mungkin ketika terbentur di meja makan atau di mana, kacanya e, aman, aman. ya. Nah, karena ini juga adalah jam tangan divers mm -hmm. jadi water resistance nya itu hingga 200 meter oke okay, water resistance nya hingga meter. 200 meter dan ini karena ini seri spesial dari brand Seiko ini ini adalah seri yang limited edition salah satunya adalah SPB 125 J1 ini seri limited edition yaitu hanya tersedia 7000 piece di dunia. Cuma 7000 aja. Ya, yeah. wow. cuma ada 7000 okay. di dunia dan yang ada di tangan aku saat ini adalah di sini ada kamu bisa lihat ada nomor di belakang di sini ada nomor serinya. Ini oh. adalah keluaran ke 3688 dari 7000. Kamu tahu harganya SPB125J1 ini? Kak? Di kisaran 12 juta. 12 juta <laughs> yeah. dengan spesifikasi kayak dengan gitu. Dengan spesifikasi kayak gitu. Spesifikasi. Jadi menurutku Worth it, worth, lah. It, yeah. worth it banget apalagi worth it ini seri limited edition gitu mm, Nah cuma ada 7000 doang kan uh, nah selanjutnya juga di sini ada SSC761J1 ini juga salah satu varian dari seri black series untuk spesifikasinya jam tangan ini menggunakan solar movement jadi dia itu terisi dayanya ketika mendapatkan sumber cahaya sih dan untuk uh, case-nya, casing-nya ini menggunakan stainless steel sama seperti seri sebelumnya dengan dilapisi dengan hard coating namanya terus kacanya juga sama menggunakan kaca sapphire yang anti gores sama, tadi anti gores mm -hmm. dan uh, berbeda dengan seri sebelumnya kalau tadi itu limited edition berapa piece? 7000 kalau yang ini lebih sedikit lagi lebih. 3500 saja. Cuma 3500. Ya, 3500 saja ya? di dunia. Yang yeah. ini adalah seri ke 3001. satu, wow. Yang ada di tangan aku saat ini yang adalah 3001. yang seri 3001. 3001. Nah, ini juga fitur lainnya seperti kronograf. Di sini ada yang namanya fitur kronograf. Mm -hmm. Kamu bisa lihat terus ada uh, penunjuk tanggalnya juga. Oke. Okay. Nah, water resistance nya? water resistance nya sama, sama seperti jam ya? tangan sebelumnya yaitu 200, 200 meter, meter. jadi wow. memang diperuntukkan untuk divers wow. ya betul Siva mungkin tebak harganya lagi? Uh, kayak ini lebih mahal sih <laughs> lebih, ini lebih, lebih mahal? oke okay. karena lebih sedikit lebih mahal uh -huh. sebenarnya seri yang ini di kisaran harga 9 jutaan Oh, 9 ya. juta? wow nah. Okay. nanti mungkin kamu setelah uh, melihat jam tangan berikut ya, berikutnya yang lagi, yang lain-lainnya, okay. kamu semakin wah aku bingung, makin bingung. semakin bingung, <laughs> bener-bener menentukan pilihan. Hmm, nah. Soalnya spesifikasinya juga bagus-bagus uh, hmm, semua bagus -bagus gitu. Bagus-bagus semua, memang tidak diragukan lagi spesifikasinya untuk diving. Nah, hmm. di sini ada yang ketiga. Okay. Ini adalah biru dong. Iya, kan warnanya ini. di sini menggunakan warna biru Blue. gelap di sini ini adalah seri Seiko SRPA83K1 namanya sih okay. di, ini adalah Seiko Tuna namanya, dari seri Tuna hmm. dia ini punya sertifikasi dari instruktur diving, diving di dunia jadi memang diperuntukkan untuk diving jam hmm. tangan ini Betul. sudah ada lisensinya di sini, dari lisensi padi nah untuk spesifikasinya sedikit berbeda dengan seri sebelumnya. Yang tadi, mm -hmm. Kalau yang tadi itu menggunakan kaca sapphire, kalau nah, yang ini ya. di bawahnya masih hmm. menggunakan hardlex kristal namanya. Jadi harus memang berhati lebih berhati-hati. Berhati hmm, okay. Nah, untuk seri tuna itu di sini ada yang namanya shroud atau mm -hmm. lapisan pelindungnya di sini. Nah, untuk case-nya memang menggunakan stainless steel sih, yang ini ya. Ya, okay. yang sebelah sini. Hmm. Nah, untuk strap-nya ini atau pelindungnya ini menggunakan keramik. Jadi perpaduan stainless steel dan keramik Kramik. untuk case-nya. Jika pergelangan tangan cowok kamu lebih besar, mungkin lebih cocok pakai ya, ini ya. Lebih cocok pakai ini juga. Hmm. Nah, untuk Soalnya harganya lebih gagah juga sih dia, yeah. ya, modelnya. Lebih berani modelnya, uh -huh. apalagi ada di sini seperti grigi di sini, hmm -hmm. Kok. lebih berani, lebih. Gimacu, oh, gitu macho ya. Gitu. <laughs> okay. Kamu bisa tebak harganya, harganya? Sih di kisaran harga berapa? Mm, aku tebak ya. Ya, random aja. Random aja. Sepuluh mm -hmm. mungkin? 10? Mm, tidak sampai. Tidak sampai. Ya, hanya di harga 5 jutaan saja. Cuma lima juta? Yeah. Wow. Oke. Okay. Dengan spesifikasi kayak Dengan gitu. Dengan spesifikasi juga, ya? kayak gitu ya. Nah, sama seperti jam tangan sebelumnya juga di sini menggunakan Lumibrite. Jadi hmm penunjuk uh, jamnya jam ini dan handsnya oh. atau jarumnya ini hmm. juga bisa menyala ketika dalam kondisi minim cahaya okay. Warnanya? Warnanya sama, hijau Hijau, oh yeah. oke okay. Selanjutnya nih, tadi udah uh, tiga seri jam tangan dari brand Seiko Selanjutnya nah, ini so adalah empat. si namanya hmm. brand Spinnaker jadi, spinnaker Picard ini adalah spinnaker yang baru saja diluncurkan oleh spinnaker juga tahun ini. Tahun ini, hmm, tahun ini, baru juga ya ini jadi. adalah diluncurkan bertepatan dengan ulang tahun ke-60 uh, ekspedisi Exped Trieste namanya jadi sebuah ekspedisi untuk uh, menyelam di palung terdalam di bumi. Jadi, nama ekspedisinya itu, nah, Keren. bertepatan dengan ulang tahun itu, spinnaker mengeluarkan jam tangan driver ini. Nah, di sini yang unik dari jam tangan Spinnaker Picard ini adalah lensanya atau kristalnya di sini. Si Spinnaker ini terinspirasi mendesain lensa seperti ini uh, dari Rolex yang menemani ekspedisi Trieste yang tadi aku katakan itu jadi karena itu paling terdalam di bumi jadi Spinnaker memberikan spesifikasi dengan water hingga Seribu. 1.000 meter untuk kacanya di sini menggunakan kaca sapphire sih. jadi udah goreng gores. Anti gores ya. Nah, untuk di sini casing dari jam tangan ini menggunakan titanium. Kalau yang tadi menggunakan stainless steel. Kalau ini menggunakan titanium. titanium. Nah, titanium itu keunggulannya adalah jam tangan itu lebih ringan. Jadi bisa membuat uh, jam tangan lebih ringan dan titanium sifatnya lebih kuat daripada yang steel. Untuk diameternya 47mm sih mm -hmm. jadi diameternya memang standar sih kalau aku bilang cuma jam tangan ini memang kelihatan sangat tebal ya iya. <laughs> ini tebalnya kelihatan lumayan gitu. nih 25mm -hmm. 25 mm. jadi memang sangat tebal dan Pin kacanya juga kayak gitu ya hmm, kacanya Gembung cembung juga nga -nga, jadi cembung. memang kelihatan jadi sangat tebal sekali nga -nga. dan uh, tadi sudah aku sampaikan ya movementnya disini menggunakan movement Selita mm -hmm. SW200 dari Swiss Nah ini juga seri limited edition Berapa tuh? 300 di dunia Cuma 300? Cuma 300 di dunia Wow my yeah. safe banget ya yeah. Untuk mendapatkan jam tangan yang cuma hanya ada 300, 300 piece. di dunia hmm. Kamu bisa mendapatkan ini dengan harga 7 jutaan saja 7 juta. Aja yes. Guys, bayangin dong. 7 jutaan saja kamu sudah bisa mendapatkan barang limited edition dari Spinnaker Iya, gila cuma hmm. 300 piece Jadi, dan cuma harganya 7 juta, guys. Iya, betul. Yang kelima. Ini. Mirip ya? Mirip sih, cuman mirip. ini lebih tebal hmm. kayaknya. Iya, betul. Nah, ini juga sama dari brand Spinnaker lagi. Oke. Okay. Ini adalah SP506003 atau ini juga namanya Spinnaker TC Spinnaker TC Jadi untuk Spinnaker TC ini Menggunakan Swiss movement juga Sama seperti seri sebelumnya Ladi, Menggunakan okay. Selita SW200 namanya Nah kenapa namanya TC Ini adalah sebuah penghormatan Untuk mayor TCU TC Yaitu adalah dia seorang prajurit Angkatan Laut Italia, Sif. Hmm. Jadi untuk memberikan penghormatan terhadap TC UTC, Spinnaker mengeluarkan seri, seri ya? TC ini. Nah, ini juga seri divers. Nah, untuk case-nya Sif, tadi menggunakan Titanium. Titanium, betul. Yang ini menggunakan bronze atau perunggu. Oh, oke. Okay. Untuk kacanya juga sama, Sif. Menggunakan sapphire. Hmm. Seperti seri sebelumnya, menggunakan okay. sapphire. Jadi sudah anti gores. Water nya hingga mm -hmm. 300 meter sih, 300 meter. dan kemudian untuk dialnya, kamu bisa lihat di mm -hmm. sini seperti gelombang gelombang lautan, ya, jadi kayak ada ombak tekstur gitu ya? ombaknya. Okay. Tuh di sini juga sama, menggunakan strap leather, nah Italian leather. Mm -hmm. Kamu bisa lihat di sini. Nah, untuk strap spinnaker ini unggulannya strapnya dia itu water resistant walaupun jadi, kulit ya, walaupun kena air enggak masalah dia itu. Okay. Nah, jadi kalau menurut Siva sendiri nih Siva yang paling tertarik tuh yang mana? aku sih, benar, yang ini tadi belum dikasih tahu oh, kisaran harganya, harganya tebak deh, Siva tebak lagi tebak? Mm -hmm. mm, di angka 8 mungkin? 8, uh -huh. tadi yang itu 7 juta loh yeah. 7 jutaan loh, yakin 8 <laughs> oke harganya itu di kisaran 6 jutaan saja 6 juta aja? betul jadi Siva nih, setelah aku rekomendasikan 5 jam tangan diverse terbaik pilihan aku dari dua brand, yaitu brand Seiko dan dari Spinnaker Siva pilih mana? kalau aku sih, paling hmm. suka yang pertama sih yang pertama? iya, oh, karena yeah. dia uh, maksudnya sesuai sama pacarku yang simple hmm, gitu betul. ini memang desainnya simple sekali, hmm. beda sama jam tangan yang selanjut-selanjutnya tadi hmm. jadi simple sekali, ini juga sama sih Uh, itu bisa bezelnya juga, ya? juga sama bisa diputar ke arah, satu arah tapi juga. Ya. Ini lebih lembut lagi putaran bezelnya yeah. ya, sesuai dengan harga. Yeah. Ya. <laughs> lebih lembut lagi hmm. putaran bezelnya. Ya. Ini strapnya juga sangat lembut sih. Coba yeah, deh. Sih. Nah. aku dari tadi itu jatuh cintanya sama, <laughs> sama yang ini. <laughs> yang aku rekomendasikan pertama langsung wah kayak ini nih. Iya jatuh cinta <laughs> pada pandangan pertama loh. Hmm. <laughs> SPB 125. C1. SPB 125. Seiko ya. Ya dari Seiko. Oke, sekian video kali ini mengenai rekomendasi 5 jam tangan drivers. Jangan lupa like video ini, komen dan subscribe di YouTube channelnya Maxwatch. Oke, thank you. See you. See you.